Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau FSRF mengerahkan tiga unit jet tempur Mikoyan MIG-31E ke Kaliningrad, Oblast Kaliningrad-Skaya yang berada dekat perbatasan Polandia dan Lituania pada Agustus 2022. Ketiga jet tempur militer Rusia membawa rudal hipersonik berkemampuan nuklir. Eh hey, tapi tunggu dulu, Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pergerakan tiga pesawat tempur militer Rusia jelas mengundang respons keras dari Polandia dan Lithuania, kedua anggota pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO itu. Tak cuma Polandia dan Lituania, Finlandia juga ikut mengecam tindakan militer Rusia. Saat bergerak menuju Kaliningrad, pesawat-pesawat militer Rusia dilaporkan Kementerian Pertahanan Finlandia telah melanggar kedaulatannya. Dua dari tiga jet tempur MiG-31E militer Rusia dilaporkan terbang di wilayah udara Finlandia dekat kota Purvo, Teluk, Finlandia, 150 km dari Rusia. Sementara itu, Lituania meyakini jika aksi militer Rusia ini adalah respons dari tindakan negara itu yang telah memperlakukan larangan masuk kepada barang-barang Rusia. Hal ini dilakukan Lituania untuk mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia akibat invasi yang dilancarkan ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. tempur Mikoyan MIG-31E adalah salah satu platform luncur rudal hipersonik berkemampuan nuklir KH-47M2 Kinzal Rudal yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan diproduksi sejak 2017 adalah salah satu senjata paling mematikan milik armada Beruang Merah. Dengan kecepatan maksimal 14.700 km per jam dan bisa dikendalikan dengan alat kendali GLONASS, rudal ini mampu menghancurkan sasaran sejak 2000 km. Rusia sendiri memastikan akan menggunakan senjata nuklirnya jika situasinya darurat. Namun, Moskow mengatakan tidak tertarik untuk konfrontasi langsung dengan NATO dan Amerika Serikat. Penegasan doktrin nuklir itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Kamis. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Selasa lalu mengatakan, "Moskow tidak perlu menggunakan senjata nuklir selama operasi militernya di Ukraina." Shoigu menggambarkan spekulasi media bahwa Moskow mungkin menggunakan senjata nuklir ataupun senjata kimia dalam operasi militernya di Ukraina. Sebagai kebohongan mutlak, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Ivan Nechaev mengatakan senjata nuklir akan digunakan semata-mata sebagai tindakan respons. Doktrin militer Rusia mengizinkan respon nuklir hanya sebagai respon terhadap ancaman pemusnah massal atau ketika keberadaan negara terancam. Artinya penggunaan senjata nuklir hanya dimungkinkan sebagai bagian dari respon terhadap serangan untuk membela diri dan hanya dalam keadaan darurat. Rusia saat ini menjadi negara pemilik hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, yakni 5.977 unit, disusul Amerika Serikat dengan 5.428 unit. Beberapa negara lainnya pemilik hulu ledak nuklir adalah Inggris, Korea Utara, dan Israel. Namun Israel satu-satunya negara yang tidak secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir.